Sambutan sama datang, yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi, Pada Bapak Anton Sejarwa SI, waktu diberi Dan itu penanganannya Kepala Desa saja itu enggak tahu. Kalau tahu warga kami itu ada di Polres, di Polsek, seperti itu. Dan waktu kami ajak komunikasi itu kadang tidak ada kejelasan, warga KUI ada di mana. Ini di itu, Tanya lagi ada di polres Seperti itu Jadi kadang kepala desa ini bingung mau ngurus warganya Jadi Kepala desa ini sangat peduli Sebenarnya kepada warga Tapi ketika tidak ada kejelasan Kami bingung Seperti itu Mungkin itu bang polres terkait dengan kejadian-kejadian Seperti Halnya yang kami sampaikan itu Paling tidak Kepala desa ini ...tahu permasalahan dan juga posisi warga kami ketika ada masalah-masalah. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. asal ...tulisan keinginan Bapak. Ketika Bapak tulis... Bapak melepaskan penglekatan Bapak terhadap orang lain, dan itu akan terjadi dengan mudahnya dalam beberapa hari kemudian. Itu. Jadi tidak ada pengharapan dengan manusia-manusia, karena manusia terima dulu. Nah, nanti sampaikan kepada kami, sampaikan kepada Kapolsek. Kalau Kapolsek tidak ada tindakannya, kami akan pelan melakukan. Yang pasti dari Bapak sudah melakukan yang terbaik buat anggotanya, untuk masyarakat. Mazkir nama Nabi Mazkir, rasta ibu Sampai yang benar. banyak desanya. <laughs> Jadi kalau seluruh desa, seluruh dusun, contoh ambil yang menjadi patokan. Jadi saya ingin <laughs> merubah mindset dan culture set yang ada di Banyuwangi yes, yes, yes. ini. Semuanya berawal dari pikiran. Ketika bapak fokus sama suatu kejadian atau permasalahan, yang yang anda dapat adalah kejadian dan permasalahan. <laughs> <tuk> ayo, <tangan> ayo, Sesuai nama dia. banyu